Secara umum, jenis kambing di Indonesia terdiri dari kambing kacang, kambing saanen, kambing gembrong, dan peranakan Etawa. kita lihat kambingnya sedang mencari-cari makan di sela-sela batu di atasnya ada monyet yang kayaknya sedang mainan si ya, kambing kacang sangat cepat berkembang hey kambing nah ini mulai akrab dengan kita ya Kambing kacang berkembang biak pada umur 15 sampai 18 bulan. Sudah bisa menghasilkan keturunan. Ini kambingnya mengawasi kita. Mungkin dia pejantan atau pemimpin rek. Di sela-sela batu yang tajam mengunyah-unyah. Ini jantan nih dengan tanduk-tanduknya bulu-bulu yang indah coklat cerah kambing kacang cocok penghasil daging ya karena dia juga sering melahirkan anak kembar dua sehingga menjadi pemasok daging yang cukup banyak menuju puncak batu karang kita akan coba ikuti batu-batunya sangat tajam dan dia bergerak dengan cepat Kambing kacang asli Indonesia dan Malaysia Memiliki sifat lincah Tahan terhadap berbagai kondisi Cepat beradaptasi pada lingkungan perawatannya seadanya atau mudah bisa dibiarkan mencari makan sendiri. ada monyet. Ternyata di sini tempat bersarang nyamunya juga ini ada beberapa ekor. untuk binatang yang bisa bertahan di tempat yang kering ini kita mengingatkan pada unta ya kenapa unta bisa bertahan di daerah yang kering padang pasir karena memiliki punuk yang jadi tempat menyimpan lemak jumlah yang dimiliki bisa berbeda tergantung spesiesnya. Paran batu-batu. Misalkan unta Arab Semilus dromedarius atau dromedari hanya punya satu kuno, sedangkan spesies unta bakteria atau Gemilus Bakterianus dan unta liar atau Gemilus ferus punya dua punuk. Bisa juga unta menyesuaikan diri dengan kehidupan gurun pasir yang sulit misalkan ketahanan tubuh unta untuk mentolerir suhu cukup tinggi bahkan unta baru berkeringat ketika suhu sudah mencapai 41 derajat Celcius ketika kekurangan air unta bahkan bisa mengurangi volume urinnya hanya menjadi seperlima dari ukuran normal biasa menuju pantai yang indah pantai biru unta ketika sudah men eh ini kambing bukan unta saya kambing unta ketika sudah menemukan air tubuh unta bisa menyerap dan menyimpan air sebanyak 100 liter dalam waktu hanya 5 sampai 10 menit hal unik lainnya unta adalah hewan yang bisa makan kaktus tanpa melukai mulutnya karena memiliki papile dalam mulutnya papile terbuat dari keratin seperti yang ditemukan pada kuku dan rambut manusia keratin bisa membantu unta untuk makan kaktus tanpa terluka karena durinya kambing gunung dan berjemur di puncak batu karang yang cukup tajam kita bisa melihat keahliannya dalam bergerak naik turun untuk batuan luar biasa ya luar biasa kepandainya naik turun batu karang lalu kambing sampai ketemu lagi ya kambing tempat yang indah Ruki kalau tidak dikunjungi. Sampai bertemu lagi.